2020 ini, kita kumpul di sini semua untuk kita mengucapkan sekedar perpisahan kita. tapi bukan berarti tahun depan kita bisa, tahun depan kita tetap kumpul kembali, dimanapun itu menunggu COVID selesai ya? tapi saya cuma mau memberikan sedikit buat kita mempererat hubungan kita jadi apa ya yang kita selama ini kita cari di antara kita ini adalah kebahagiaan, betul kan? Tapi kebahagiaan itu ternyata sekarang setelah kita berumur sekian segini nih, 60 semua rata-rata kita dapatkan juga kebahagiaan itu dari teman. Makanya kita sekarang ini berkumpul dan jangan stop cuma sampai di sini. Mudah-mudahan tahun depan. Sekarang penghujung tahun ini, tahun 2020, kita mengucapkan perpisahan untuk tahun ini. Tapi tahun depan, kita akan bergembira kembali bersama-sama. Jadi, jangan putus pertemuan ini. Lanjutkan, dan kita akan berumur banyak. Percayalah. kasih dari para muda-mudi Alkes terjemput sila berkat positif sukses hebat berani maju yakin bangkit semangat percaya optimis berguna terbaik fokus sehat kuat mantau shin oh. ke <se Hyeiesen> <com> kalau jalan juga kiri pula <g horses> 2020 Happy New Year 2021 Ake Mas Teu Medeto Bosai Mas Melisano Wevo Sugar Sugar Bengkel Barso Kalidoso Kalidoso Setungal All In All In Jinian Kuala Diluncur Tahun Angkak 2020 Tahniat Bisa Nafil Jari Dad Selamat Tahun Baru 2021, sehat dan sukses! Kita satu hati, satu iman, untuk Dari lokasi Cuala Cafe Bogor, kami mudah-mudahan okay. OCP. sukses hebat berani maju yakin yang cd belum? yang ketawa tuh <ka> <g dialog> <tegatan> <tegatan> <tegatan> <Bilih, tegatan> maksudnya begitu ya? <tegatan> terbaik semangat Duh, fokus Sehat. Oh, belum. Belum. Semangat awas. Berbunga. Tiga, dua. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Sehat. Semangat. Mantap lu. lu. Oh, Sehat lagi. kata di bawah Oh, Itu, ayo, apa kata sih, Ribut, siapa? Adalah di sini. Ini, aja sih. Kan aku Ada kan, ada kan kelima itu.